rombongan yang berdagang ke Siam kembali, Wahai Abdul Thalib Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Abdullah saudaraku bersama rombongan dagangnya akan singgah di Yatsib untuk membeli kurma sebelum mereka kembali ke Mekah. Tapi mengapa bukan anda sendiri, Wahai Abdul Uzza, yang berniaga untuk kami menggantikan Abdullah, yang masih sangat muda dan berumur 25 tahun itu? Abdullah yang terpandai di antara kami dalam urusan niaga, atau kau tidak percaya padanya? Demi Tuhan Hubah, aku tidak bermaksud demikian, wahai Abu Talib. Wahai Abu Talib, bukankah saudara kandungmu Abdullah telah menikahi Aminah binti Wahab, mereka belum pernah menikmati bulan madunya kecuali dua bulan lalu. Ayahmu mengirimnya untuk berniaga. Seharusnya Anda membiarkannya menikmati bulan madunya dulu, wahai Abdul Mu <laughs> Apa Anda, Abdul Muthalib, itu benar? Saya datang dari Yasrib Maksud kedatangan saya kemarin membawa kabar tentang putra Anda, Abdullah. Uh, lalu, bagaimana dengan keadaan rombongan dagang? Lalu, bagaimana keadaan saudaraku, Abdullah? <Sand> <Sand> ya Tuhan, anakku sudah meninggal. Abdullah meninggal sebelum istrinya Aminah melahirkan bayinya. Janin itu menjadi yatim selagi dia berada di perut ibunya. Demi Tuhan memberi kamu. Aku akan mengasuh anak itu tidak <tuh> peduli dia laki-laki atau perempuan. <tuh> Apakah kau mendengar tentang apa yang dilakukan oleh tentara Abraha al-Ashram? Benar. Aku dengar kabilah-kabilah Arab dan para pemimpinnya mencoba melawannya di bawah komando di Nafar. Namun Abraha dapat mematahkan perlawanan mereka dengan bantuan gajah-gajah miliknya dan menawan Junaf. Abraha juga berhasil menawan Nufail bin Habib al-Kuf'ami yang memimpin kabilah Syahrona dan kabilah Nahis bertempur melawan Abraham. Rombongan dagang yang datang memberitahukan bahwa saat ini Abraham telah berada di tayar. Oh. Sebanyak 60.000 ribu tentara dan 13 ekor gajah. Mereka pasukan yang tidak mungkin dikalahkan. Bagaimana menurut Anda, Wahai Abdul Mutolek? Tolong! Tolong! Salalah saya, wahai tokoh masyarakat rais Ada apa di sana? Abraha al-Asram telah menyerang kami dan merampas 200 ekor unta. Dan saat ini, dia dan tentaranya sedang menuju ke sini. Siapa yang bernama Abdul Muttalib, tokoh mulia kabilah Quraisy? Akulah Abdul Muttalib. Siapa anda? Hamba adalah Hunnahu al-Himniyari utusan Abraha yang dikirim kepada anda. Ia benar-benar seorang tokoh yang penuh keagungan, wibawa dan kemuliaan. Apa yang anda inginkan, wahai Abdul Mutalib? Uh, aku menginginkan agar anda kembalikan kepadaku 200 ekor untaku yang sudah anda rampas. Hmm. <laughs> Apa? Anda membicarakan padaku tentang 200 unta dan tidak membicarakan padaku tentang Ka'bah? Sedangkan Ka'bah adalah keyakinan anda dan kedatanganku ke sini untuk menghancurkannya aku adalah pemilik unta-unta itu sedangkan Ka'bah dan pemiliknya yang akan mencegah anda Dia tidak akan bisa mencegah diriku itu terserah anda tuanku Abraham hamba adalah hunatoh bin nufattah tokoh dari kabilah Bakr, dan hamba adalah wail bin wasila al-huziali tokoh dari kabilah Huzaid kami akan menyerahkan sepertiga kekayaan Tihama asalkan tuanku mengurungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Aku tidak akan mengurungkan niatku, kecuali ku dapatkan puing-puing Ka'bah kalian. Kembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib dan segera siapkan pasukan. Beritahukanlah, apa yang akan ayah perbuat jika bertemu Abraha? Kita tunggu saja ayahku dan yang lainnya kembali Agar kita tahu langsung dari mereka Lari! Tinggalkan diri kalian! Langsung kembali tiba! Ayo cepat! Saudara-saudaraku, ayahku berpesan pada kita semua Agar kita berlindung ke bukit-bukit di sekitar Mekah Lari! Lari! diri kalian. Oh. Kalian. kalian! Naiklah ke bukit! Segera tinggalkan Mekah! Ayo semuanya, Ayuh kita pergi ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau yang dapat menahan mereka. Jadi, lindungilah rumahmu, ya Allah. Lindungilah Ka'bahmu, ya Allah. Lindungilah Ka'bahmu, ya Allah. Tepat tentara tidak bergerak maju. Ayo perintahkan untuk maju. Sesungguhnya gajah yang akan tuanku kendarai duduk di tanah dan tidak mau bangun tuanku. Benarkah? Upayakan agar gajah itu bangun dan pukul dia terus. Cepat tarik mulutnya. dia menuju Mekah. Tarik terus, seret dia dan arahkan ke Mekah. tinggalkan gajah sial itu. Perintahkan seluruh pasukan menuju Mekah sebelum badai datang. Lakukannya dengan kedua tanganku sendiri الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول dan sisanya yang masih hidup, mereka tertimpa penyakit lepra. Dan Abraha sendiri, ketika diselamatkan oleh sisa tentaranya, dagingnya rotok dan berjatuhan sehingga ketika telah sampai di sana hanya tinggal bagian dadanya dan tewaslah jersar <tik> wahai Masuk bin Abur selama lima puluh lima hari ini semenjak binasanya tentara Abraha kau selalu menceritakan kisah ini setiap hari kami sampai menghapalnya <tik> <tik> Tuhanku Abdul Mutalib Tuhanku Abdul Muthalib ada apakah kerangan? Aminah binti Wahab, menantu Anda telah melahirkan dan dia melahirkan seorang putra, Tuanku. Ha, ha, ha, me, me, melahirkan putra dari anakku, Abdullah? Celakalah kalian bangsa Yahudi, celakalah. Telah nampak tanda-tanda lahirnya Nabi Akhir Zaman yang akan menggantikan ajaran kalian. Celakalah kalian, wahai bangsa Yahudi. Telah nampak tanda-tanda lahirnya Nabi Akhir Zaman yang akan menggantikan ajaran kalian. Sembahlah api suci dan memohonlah kepadanya. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Bagaimana api ini bisa padam? Apa ini? Kemanakah perginya air telaga yang suci ini? Kemana? Cepat selamatkan diri kita! Semua jumlah itu! Ada apa ini? Tinggal kecepat ini! Ayo cepat-cepat! Tuan Kukisrah! Tuan Kukisrah, tolonglah kami! Apa yang telah terjadi? Terjadi peristiwa yang sangat aneh, yaitu runtuhnya pilar-pilar bangunan sekitar telaga suci. Setelah air telaga suci menjadi kering secara tiba-tiba, dan juga api suci kuil tiba-tiba padam. Ah, berlindung tuanku! Peristiwa yang sangat aneh ini, menunjukkan adanya kejadian yang luar biasa di luar sana. Andalah yang paling bahagia dengan kelahiran cucu Anda, wahai Abdul Muthalib Akan Anda namai apa cucu Anda itu? Muhammad. Tetapi nama itu bukan nama yang umum di sini. Namai dia dengan nama orang tua kita atau moyang kita. Aku beri nama dia Muhammad, agar dia bisa dipuji di bumi dan di langit. Ayah, ayah mau mana? Aku akan mengajak Muhammad. Aku akan ajak dia tawaf di Ka'bah dan mendoakannya di sana Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Sadaqallahul azim